Oke okay, so guys balik lagi di aknek kita lanjut lagi ke DMX4nya ekstra4 nya yang kita pakai challenge ini nah ini mapnya ini gua rada-rada sedikit malas ini ada roadblock roadblock juga tapi ya mohon maaf saya nyontek ya saya nyontek ya sudah dm DMX4. By the way, sorry gua agak sedikit pilek ini ya. Oke, kita taruh ini di sini. Setelah itu, ini di sini. Langsung healing, kah? Sepertinya langsung healing, ya? Oke, sepertinya butuh bantuan. Bentar, butuh bantuannya di sekitar sini aja. Ini kita terusin, astagfirullah. Ini kelupaan, terus ini di sini, terus ini di sini. Hampir kelembapan lagi, ini taruh ini di sini. Oke, ini aktifkan skill. Setelah itu, ini pasang di sini ya. Kita pakai skill kedua ya? Eh, skill kedua ya? Nih, iya, skill kedua terus ini di sini. Eh, uh, mungkin di sini. Nah, ini nih udah mulai keluar nih. Bentar. Oke, kita ganti ini si, uh, mungkin ini dulu. Sorry gua pillock. Oke, kita saatnya lancarkan serangan. Sepertinya si Bambang sedang ada di sini ya. Uhs ternyata di luar perkiraannya, di luar perkiraan bos. Yuk boy, yuk boy, minyak kurang boy. Oh my god, oh my god. Versinya, boy, uh uh uh uh uh uh uh uh, udah jomblo, udah Oke, siap, ini taruh di sini. ah seharusnya, ntar itu kayaknya kurang ini ya, ntar ya kita harus ini taruh ini di sini, setelah itu, hmm ini di sini. Mantap Oke okay. Skill, skill, skill Aktifkan skill Oke, okay, healing. healing Healing, healing Dah, mantap, sudah Terima kasih Yuk Bantuan MC kita ya heroin kita Ups, mati, mantap mantul ya. Ke DM 4. Kita lanjutkan ke DM berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke DM X5-nya yang mana ini? Dua level 10. Tapi kita pakai ini sniper dan spesialis operator tidak di deploy. Eh di Benet lah maksudnya ya. Oh ya map-nya ini seperti ini bagi yang tidak tahu. Ini seperti mirip dengan Ben, uh, eh uh, event skadi ya. event skadi pula event granny ya. oke semoga saja berhasil dmx5 war preparation oke persiapan untuk perang ya. nah ini dia mana ini kita harus ini lebih sedikit berhati-hati nah ini jangan sampai ketinggalan nih ya Oke, okay. saatnya aktifkan sekarang juga. Setelah itu, kita aktifkan ini di sini. Uh, terus, terus, apa, apa, terus? Oh, begini saja. Sorry ya, gua sedikit pilek ini, cuy. Oh iya, barangnya yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, bisa yuk Oh, hanya risk ya, hampir saja gua tekan ini cuy Bahaya Sorry ya, gua sedikit pilek ini. Ya, emm, um, gua kelupaan ini pipe nya uh, kita bentar. Oke, okay, kita ganti ini di sini. Oke, okay, backpipe. pipe Oke, okay, ini setelah ini. Ya, mungkin kayak gitu. ya eh, eh salah dong nah kayak gini dan ini oh iya yes, sini cuy uh udah mulai bergerak tuh nah oke okay. gua sedikit pilok ini oke okay, aman kah Oke okay, sepertinya aman terkendali walaupun sini di bagian atas ini sudah mulai ya sudah mulai pusing Harus Haruskah kita memulai debut eh debut Oke okay, satu persatu keluar saja lah let's go. Oke, okay. siapkan sedia. Tumbal-tumbal siapkan kalian. Dan ini siapkan Bung. Oke, okay. bye brother. Kenapa Anda ada di sini? Tunggu sebentar brother. Oke, okay. kita siapkan ini, siapkan sedia. Oke, okay. gaskan. Oke, okay. apakah berhasil? Apakah berhasil? Nice, bagus sekali. Berhasil dong! Eh, wow. malangin cara petit Oke, okay, kita lanjut ke DM6 ya. DM ekstra6 yang mana itu DM terakhir. Oke okay guys kita lanjutkan lagi untuk DM ekstra 6 nya yang mana ini level 220 dan mapnya seperti ini kita pakai challenge modenya yang mana ini Sarka Sentinel Leader meningkat eh meningkat ya meningkat uh, pergerakan kecepatannya ya oh ya sudah orang kaya ya <laughs> 72 dong gua ngumpulkan ini untuk beli skin Anniversary dan juga skin Summer ya ya mungkin Friendly Family lah kalian bisa menggantikannya serupa ya ini uh, Swords, ini ultimate, yang bisa Art ya mungkin kalian bisa ganti Ifrit kalau kalian punya Ifrit selanjutnya ini mungkin kora bisa sedangkan Healer di atas itu Defender Healer maksudnya DMX6, let's go, confection. Oke, okay, kita langsung. Ini gua masih belum dupe 6 ini ya, masih belum poten enam ini. Susah sekali dapat bintang empat ya. Setelah itu langsung blast di sini. Dan juga ini di sini, eh salah dong. Nah. Oke. Okay. Ini di sini. Setelah itu ini di sini. Aktifkan skill dan ini di sini. Setelah itu baru si Anu itu. Nah, baru lah datang. Arah, hai, right, ikuzo hai, siap. Kita akan culik mereka satu per satu. alright let's go bro let's go bro Culik, culik. Oke, kita pancing mereka satu persatu, dan ini mungkin di... Ay. salah salah oke oke hai, kita aktifkan skill, ini juga di sini, aktifkan, oke sudah. Untul sekali masih bertahannya Kita tunggu skill cooldownnya. Nah ini nih. Uh, parah aja Oke. Okay. Apakah berhasil? Nur, Nur, Nur. Yuk, bisa yuk oke okay, mantul oke okay, mantul saatnya kita ubah ini oke okay, aktifkan skill wow oh, bro cepat bro sebentar lagi bro Terus cepat mereka <laughs> mulai kuat ini, cuy. Wow, uh, parah, sih. Bagaimana berhasil? Kelambatan ini, ya. <laughs> Oke, okay, mantul sekali. yaitu itu RNG lah, ya. Kalau kalian harus cepat-cepat, ya. -cepat, eh. RNG sih. Ya, dia gameplay dari gua. Semoga saja bermanfaat, ada gambaran buat kalian, dan ini masih niru, ya, masih nyontek strategi orang lain. Oke, okay, ya, sudah, itu saja. Jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, okay, gua dan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.